Kita membicarakan hal yang sangat kontroversi tentang printing money. Di sini, banyak sekali mazhab yang berpendapat bahwa printing money itu menyebabkan inflasi. Jadi, ada banyak sekali yang bertanya, kenapa Bosman ini sangat menyarankan untuk printing money. Tentunya, uh, saya sebagai pemerakarsa printing money dalam ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Sebenarnya bukan berniat asal bicara dan berniat membuat negara ini inflasi, membuat negara ini rugi. Tetapi kalau e, saat ini pejabat keuangannya, menteri keuangan dan jajaran direksi e, dari petinggi-petinggi di kementerian banyak yang berbeda ilmu pengetahuannya dengan apa yang bosman atau kaum new mind memahami tentang printing money yang berbasis di MMT atau Modern Monetary Teorinya yang digagas oleh Michael Hudson ya nggak salah tapi kita berusaha menyederhanakan pemahaman tentang printing money apakah itu akan menimbulkan inflasi? mungkin ada benarnya tapi selama hal itu bisa terkendali jadi inflasi menurut saya tidak bermasalah asal jangan hyperinflation kalau misalnya deflasi apakah menakutkan? semua negara juga takut sama deflasi seperti halnya sekarang negara Jepang misalnya nah bersama ini sebaiknya kita urai apakah yang dimaksud dengan printing money jadi prinsip dasarnya adalah di dalam teori ekonomi yang kita anut atau yang kaum new main anut adalah printing money dalam hal ini adalah quantitative easing atau pelonggaran di dalam fiskal keuangan saat ini sudah hampir beberapa tahun di Indonesia kita atau pemerintah pusatnya menggunakan kuantitatif uh, tightening yang sangat ketat sekali sehingga kredit diperbankan ciri-cirinya adalah tidak keluar atau mengucur dengan ras. Ini yang kita harap ke depan uh, pemerintah dalam tiga tahun ini yang sampai tahun 2024 di masa akhir jabatan periode kedua, mudah-mudahan nggak nambah periode ketiga ya sampai akhir dari periode ke2 ini kira-kira masih tiga tahun dan selama tujuh tahun kan kira-kira menghutangnya kira-kira 4500 triliun mudah-mudahan uh, Bapak pejabat yang di atas dan ibu uh, yang berkaitan dengan keuangan ada baiknya anda melunasi saja hutang itu setidadak yang separuh deh dari 4500 ke ribuan, tiga ribuan gitu ya. Jangan didiamkan, kalau didiamkan strategi Anda meminjam uang tadi dari 4.500 pinjamnya atau total semua mungkin saat ini 6.500 triliun bisa-bisa menjadi 11.000 triliun. Dan itu kasihan buat nanti siapapun yang menjadi pemimpin di tahun 2024, kalian yang pesta kami yang cuci piring gitu ya. Jadi, intinya adalah bagaimana kalau Anda semua pejabat di atas dalam tiga tahun ke depan gunakan strategi kuantitatif uh, easing, yaitu longgarkan semua kebijakan keuangan kredit, ngucur lagi kayak kemarin properti nggak jalan banyak sekali kredit-kredit yang nggak bisa jalan di perbankan. Padahal untuk growth ekonomi sebuah negara kalau anda ingin tujuh persen sesuai, sesuai uh, dengan janji-janji manis waktu di kampanye yang bikin diabetes itu harusnya ya minimum pertumbuhan ekonomi. Indonesia dari sisi kucuran dana adalah 15% meningkat pertumbuhan kreditnya dibandingkan dengan uh, tahun sebelumnya uh, saat ini tahun per tahun berjalan year to year paling tumbuhnya cuma 4-5% dibandingkan tahun sebelumnya dan ya tumbuh nasionalnya sekitar 2-3% dan itu terjadi uh, fakta di lapangan saat ini oke okay. kita akan urai tentang kuantitatif uh, uh, easing di mana sangat uang sangat cair atau bahkan kalau sampai ditambah printing money menjadi lazy money, uang itu lazy tapi pekerjaan banyak sehingga anda-anda yang memiliki project-project yang tadinya bermasalah dengan funding atau pembiayaan menjadi semuanya jalan. Oke. Okay. Saya yakin uh, jangan takut dengan inflasi. Di sini saya mau menerangkan prinsip dasar dari MMT yang banyak dikritik oleh uh, mereka yang memahami bahwa printing money adalah menyebabkan inflasi adalah begini. Saya lebih suka harga beras atau kami kaum MMT ini, modern money theory ini, lebih suka harga beras itu 20.000 per liter, tapi semua orang bisa membeli beras daripada harga beras 7 ribu tapi gak ada yang bisa beli beras itu prinsipnya nah, di Jepang harga satu liter beras mungkin puluh 50000 tapi semua orang Jepang bisa beli kalau dibandingkan dengan orang Indonesia yang harga berasnya rata-rata tujuh -rata 7000 atau sepuluh 10000 harga puluh 50000 itu mahal sekali tapi faktanya sekarang harga beras satu liter tujuh 7000 dan delapan 8000 itu nggak semua orang bisa beli gitu ya Nah itu prinsip dari MMT, jadi lebih baik semua orang bisa beli walaupun terlihat harganya, jumlahnya secara nominalnya mahal, tapi semua orang bisa beli. Jadi lebih baik Innova itu harganya 1 miliar, tapi semua orang punya Innova, atau daripada harga 200 juta nggak ada yang beli gitu ya. Dan juga sama, naik pesawat Jakarta-Bali harganya 5 juta misalnya gitu. Tapi semua orang bisa belanja, bisa beli, dan bisa tamasya di Bali daripada harga tiket 500.000 gak ada yang bisa beli itu prinsip dari easy money dari quantitative easing dengan strategi uh, printing money nah printing money ini kita mau jelaskan lagi lebih detail lagi jadi kita mengacu pada prinsip ekonomi dulu belum contohnya bahwa negara seperti Amerika seperti Tiongkok yang menggunakan uh, printing money berbasis project kita menggunakan hal yang sederhana dulu jadi, misalnya gini: suatu hari, Pak Presiden, Pak Jokowi, misalnya, eh, dikatakan untuk membuat ekonomi Indonesia maju. Saat ini, Bapak menggunakan strategi infrastruktur, gitu ya? Oke, okay, dan infrastruktur itu akan eh, menjadi efektif kalau memang jalanan itu dipakai untuk hal-hal yang produktif, bukan hanya untuk mudik Lebaran. Itu ya, itu nggak salah apa yang Anda bangun. Uh, luar biasa, tapi kalau bisa, uh, value of money dari investment atau benefit-benefit lainnya bukan hanya untuk mudik Lebaran aja tapi kalau bisa ada sebelas macam lagi benefit. Jadi, misalnya, membuat harga atau cost of distribusi menjadi turun, kayak sekarang kan rata-rata 20% production, apa namanya, uh, distribution cost. Gimana caranya kalau itu bisa turun menjadi, misalnya, tujuh persen single digit? Dengan adanya jaringan distribusi infrastruktur yang dibangun, gitu ya. Nah, yang kedua, misalnya kepikiran nih, kita bagaimana caranya agar satu juta saudara kita punya rumah yang cukup layak, gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Menteri PPR dalam hal ini, misalnya Pak Basuki, lapor Pak Presiden, izin kayaknya kita harus membuat satu juta unit rumah. Lahan sudah tersedia, kita perlu uh, uang. 100 triliun Pak Presiden gitu. untuk membuat rumah satu juta unit yang sangat layak, ruas rata-rata 100-150 meter persegi untuk keluarga 4 orang uh, ada rumah sakit di bawahnya ada uh, pasar ada uh, tempat pendidikan dan seluruhnya adalah walkable city bisa dijalani tanpa harus menggunakan kendaraan semuanya terpusat di dekat residensial dan 100 triliun itu kita siapkan oke, okay, maka anda sebagai pemimpin tertinggi Pak Presiden katakan kepada Ibu Menteri Keuangan, wah Ibu Menteri Keuangan, print 100 triliun diberikan ke Pak Basuki dan BUMN Perumahan untuk membangun satu juta unit rumah dengan nilai 100 triliun dan pastikan nanti pada saat orang beli tidak ada bunga, tidak ada eh, apa namanya interest dari mereka yang harus membeli tersebut Dan Anda Pak Basuki menjualnya adalah par price Alias modalnya 100 triliun Ya nanti harus balik 100 triliun tanpa dibungakan Dan pastikan nomor satu eh, Pak Menteri PUPR harus menyiapkan seluruh eh, konstruksi tadi Biaya tadi adalah barang-barang lokal Kusennya lokal semennya lokal batanya lokal 100% lokal nggak boleh ada unsur impor apalagi unsur dari Tiongkok tidak boleh nah dengan hal itu Krakatos steel besinya langsung menyala pabriknya kemudian semen kemudian e, paku kemudian kayu genteng dan lain sebagainya lantai dan lain sebagainya langsung diproduksi dan dibayar apa adanya kemudian ketika ada orang membeli membeli eh, properti tersebut uangnya langsung dikirim ke Menteri Keuangan dan begitu uangnya masuk dibakar masuk satu juta dibakar masuk satu miliar dibakar masuk 10 miliar dibakar gitu ya di tahun kelima diharapkan sold 100% karena tidak ada biayanya tidak ajaib dan begitu bangunan itu berdiri sold terjual ter, terjual 100% uang masuk ke Menteri PPR dan langsung dikirim ke Menteri Keuangan dibakar selesai jadi uang tersebut nol tidak ada beredar di masyarakat lagi kemudian masyarakat memiliki rumah dan 100 triliun tadi underlaynya adalah proyek satu juta unit rumah itu adalah prinsip printing money berbasis proyek seperti halnya Tiongkok bangun sejak tahun 1989 hingga saat ini sudah hampir 40 tahun mereka membangun gila-gilaan apa aja dibangun pokoknya bukan sekedar membangun rumah tapi kemanfaatannya 12 level benefitnya kayak tadi, begitu rumah dibangun kusennya dari Indonesia satu gentengnya dari Indonesia 2 marmer atau keramiknya dari Indonesia landscape, gardening, listrik, kabel semuanya buatan Indonesia dan itu akan terjadi multiply-multiply effect daripada uang yang 100 triliun tadi mulai digulirkan dan sekali lagi begitu masuk disiplin kita langsung kirim ke menteri keuangan dan dibakar jadi dengan demikian kita bisa membangun dengan ribuan triliun proyek-proyek tadi yang gunanya untuk uh, meningkatkan produktivitas sehingga negara tidak bergantung pada FDI atau foreign direct investment tidak bergantung pada hutang negara-negara seperti IMF atau multi karena multinasional uh, lembaga multi lembaga multinasional seperti IMF kita nggak bergantung seperti begitu lagi kita bergantung pada DDI atau domestic direct investment dan DDI itu underlaynya adalah printing money berbasis project jadi bapaknas siapkan project-project sampai Indonesia berdaulat di tahun 2045 Indonesia menjadi negara superpower Prinsipnya seperti itu. Itulah printing money berbasis MMT. Kan gergetan nih kalau 3 tahun ke depan Anda udah diajarin ilmunya, sudah tahu cara menggunakannya, masih ngutang, masih terpesona dengan foreign direct investment, tidak bergantung pada kekuatan anak bangsa dan printing money, nggak akan pernah bisa berdaulat negara ini. Kalau nggak bisa berdaulat, sudahlah. Kalau jujur ya, kalau... 2024 juga masih begini dan masih tiga tahun lagi apa tiga masa jabatan lagi kayaknya new mind akan ambil ahli posisi demi membuat Indonesia menjadi negara berdaulat.